Nah teman-teman pada video ini saya akan bahas contoh soal kelajuan Nah yuk disimak video ini jangan lupa di subscribe channel ini Dan tonton video ini sampai selesai ya agar kalian memahaminya Nah teman-teman ini adalah contoh soal yang berkaitan dengan kelajuan Nah teman-teman lihat di sini soal ini menyatakan Sastro pergi ke sekolah dari rumahnya pukul 6.30 WIB WIB atau waktu Indonesia bagian barat Nah untuk tiba di sekolah dari rumahnya ia berbelok ke arah timur sejauh 2 km lalu berbelok ke arah utara sejauh 1,5 km Lalu berbelok lagi ke arah barat sejauh 2,5 km. Jika Sastro tiba di sekolah pukul 06.30 WIB, maka kelajuan Sastro selama bergerak sebesar Nah, di sini kita akan menentukan kelajuan Sastro selama bergerak berarti dari rumahnya hingga tiba di sekolah. Nah, di sini sebelum kita cari berapa besar kelajuan, kita cari dulu ya apa, apa yang diketahui di soal ini. Nah, di sini Sastro berangkat pukul 630 berarti bisa kita tuliskan waktu berangkatnya. Berangkat 06.30 WIB berarti bisa kita tuliskan juga waktu tibahnya pada pukul 06 lewat 50 WIB. Nah, seperti ini. Coba kita gambarkan nih teman-teman lintasan yang ditempuh oleh Sastro. Untuk tiba di sekolah dari rumahnya, dia berbelok ke arah timur sejauh 2 km. Misalkan ini. Adalah rumah Sastro, dia ke arah timur sejauh 2 km. Nah, ke timur di sini ya, teman-teman. Kemudian, lalu berbelok ke arah utara sejauh 1,5 km. ke sini, sejauh 1,5 km. Selanjutnya ia berbelok ke arah barat sejauh 2 km Nah di sini kita tuliskan 2,5 km Nah jika Sastro tiba di sekolah pukul 06.50 Maka kelajuan Sastro berarti di sini kita ingin mencari kelajuan ya Nah kelajuan itu adalah apa nih teman-teman Nah, kelajuan itu ialah jarak dibagi waktu kan Berarti kita harus cari berapa jarak totalnya Atau jarak tempuh yang dialami oleh sastro Nah, sebelum kita cari v nya Kita cari jaraknya dulu ya Berarti jarak totalnya adalah Nah, kita eh, namakan di sini adalah S1 di sini S2 dan di sini S3, berarti jarak totalnya atau jarak tempuhnya ialah S sama dengan S1, tambah S2, tambah S3. Kenapa ditambah? Karena jarak adalah seluruh panjang lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak, berarti S1 sama dengan 2 km ditambahkan 1,5 km ditambahkan 2,5 km nah berapa nih teman-teman 2 ditambah 1,5 sama dengan 3,5 ya kemudian 3,5 tambah 2,5 adalah 6 km nah karena di option ini satuannya adalah meter per second Sedangkan yang kita dapatkan jumlah jarak total adalah 6 km Nah berarti 6 km itu Kilometer itu kita ubah satuannya ke meter dulu ya teman-teman Nah berarti kalau 6 km itu adalah 6000 meter Berarti jarak yang ditempuh oleh Sastro dari rumahnya hingga ke sekolah Ialah sejauh 6000 meter Nah selanjutnya kita juga harus mencari nih atau menentukan berapa sih waktu tempuh sastro dari rumahnya ke sekolah Nah karena sastro berangkatnya pukul 6.30 dan tibanya pukul 6.50 Berarti waktu yang dibutuhkan sastro untuk bergerak dari rumahnya ke sekolah adalah 6.50 kita kurang 6.30 yaitu berarti selama 20 menit nah disini bisa saya tuliskan T nya sama dengan 20 menit karena di option ini satuannya adalah meter per second sedangkan T nya disini 20 menit berarti kita harus ubah ke satuan second atau detik nah 1 menit itu sama dengan 60 detik berarti 20 menit adalah berarti 20 dikali 60 detik atau 2 kali 6 sama dengan 12 berarti 1200 second atau 1200 detik maka kelajuan sastro adalah B sama dengan S per T Nah S nya adalah 6000 Kita bagi dengan 1200 Nah disini sini nolnya bisa kita coret Di bawah juga kita coret dua angka Nah Sisa menjadi 60 dibagi 12 60 dibagi 12 itu adalah adalah 5 berarti Ini adalah 5 meter per second Nah teman-teman Jarak tempuh Per waktu tempuh ini Dapat juga Dikatakan kelajuan rata-rata ya Berarti bisa kita juga Katakan kelajuan rata-ratanya Sastro Ialah sebesar 5 meter per second Berarti jawaban yang tepat Ialah jawaban Bagian A Nah sekarang, teman-teman, bagaimana nih? Apakah kalian sudah paham dengan pembahasan soal yang tadi? Nah, kalau sudah paham, berarti kalian sudah tahu dong Bagaimana cara menghitung kelajuan yang dialami oleh benda yang bergerak Nah, teman-teman harus ingat juga Kalau kelajuan ini berhubungan dengan jarak ya Nah, jarak itu seluruh lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak nah teman-teman sampai di sini pembahasannya ya Nah teman-teman harus perbanyak latihannya biar agar lebih mudah memahami atau menyelesaikan soal tentang atau yang berkaitan dengan kelajuan ini kelajuan benda atau kelajuan yang dialami oleh benda yang bergerak Sekian sampai jumpa Jangan lupa di subscribe channel ini ya Lalu tekan like, share, dan komen Terima kasih Nah sekian pembahasan soal kita kali ini Sampai jumpa Yuk cek video setelah ini ya